Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang saya sudah menghormati Penting bundi ilmu karuh hidayat Napa ilmu niku jadi hidayat Nek ilmu niku kuh hidayat Lalu napa kan yang nabi kodawuh Manis dadar ilma, walam yastad huda, lam yastad minabohi illa bulda. Sopowonge el tambah akeh, tapi kok gak oleh petunjuk teko Allah, ojo dianggap kau yang cedek nang Allah bahkan dibenci karena Allah. Wenek Bodoh oleh hidayat, karu pinter ka oleh hidayat, palang bodoh oleh hidayat. luwi hapi dasar pinter tur oleh hidayat. Nuen sewu ojo cacak kok menungso. Hewan nek oleh hidayat, gede man menungso, tur dicintai karo menungso sak nunyo. Hewan oleh hidayat. Nih, ojo cacak, kau menungso. Sapi loh, di menungso. Hewan oleh hidayat dicintai, karo menungso santunya. Mergo iseng, gaeman, paat, nanggo neman, menungso. Hewan nopo oleh hidayatnya. Bismillahirrahmanirrahim Wa awharabbuka ilan mahli anit minal jibali buyutan Minal jibali wa minal syajari wa mimma ya'rishun Sisi Sisi Dhumma kulli min kulli samarati faslu ki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtaliful alwanu fihi shifaa'ul linnas Inna fi zalika la ayatan li Hewan oleh hidayat. Dicintai karo menungsa sak ndene nyo mergo gawe manfaat nanggone para menungsa. Sapa? Tawon tawon ini ku diparingi hidayat karo Allah wa awharap ilan nahli kusya Allah paring hidayat nanggone tawon siji tawon didawui anib ta'khidhi tawon oma mulanya tawon senajan cilik pinter nggawe oma, Macan niku gedhe ga isa nggawe omah. Polahane kaoleh hidayat. dayat. taun wis dihidayati karo Allah nggawe oma, minal jibalik nggawe nggo gunung-gunung keneh. Wa sajari nggawe yo gok ok, wit yo keneh. Wa min mariyah masing nggawe nggo ngen sing wis dibangun karo manungsa yo keneh. Ben sae sebab hidayah di Allah tahun ini aku tidak tahu sekolah pada orang lain yang tahu muruk tahun di rumah lagi tapi ini mah ada yang sama ukurannya bodoh ini mau kamu tahu tidak ngerti meteran tidak ada ukuran bodoh kadang-kadang tukangnya penceng tidak ada yang tidak siji tidak gunung-gunung Mulane sumber madu sing kata pegunungan. Gugoni wit-witan omah koyok di templek notok sak piro nyacak di no, ditinggal wis sebab tahun sing oleh hidayat. Wami risun, kapan ono omah tingguni omai tapi orang tua-tua ngomong tawonnya aja sampai nyingkrih merga omah yang tinggal ini tawon alamatnya rezeki ga iso sudah buat nonton orang ngomong ogro-ogro yang tawonnya jadi nyingkrih buat nonton malah jarno Niki siji tetap nggawe omah nomor loro sumakuli kuli kulis samarot tawon Awakmu naik mangan nojang ngawur, mangan no sari buah-buahan. Nomor dulu, pas luki, subuhlah rob Awakmu ngelaku di perintah, diparingi gampang karo Allah, bun sewu. Nopo sebab beta kok iso enggak yoma, sebab rukun. Krukun, motenenten tawon tukaran, gulo kecil sampai tua, wong adu jago ruh, adu betan apa ngarani, adu jangkrik ruh, kadang-kadang wong adu uang ge gulat, tiga tinju nih tapi ne ono arek adu-adu tawon, dereng enten dengane, dan dereng mon sampai tua nih. Ayo nggelo lomba adu tawon kepingin nabuakan ha, kan, kan, kan, dengan hati nih Dadi mangan tawon niku kuti milih sari nih Nomor teluk pas luki su bulan robeki dulu laan Wonsewo tawon dekun emi Nggih monggo tewas sing jelas Ngekiro-kiro wih jarak Lima meter, utawa telung meter niku mesti gerak, nggak ya mesti gerak, nggak ya ongkowolu, nggak nggak nggak diliwati niki nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Ya keruciumi butuhniha syara pemuktil alwanuh fihi shifatul dinas muloh kanjeng Nabi sampai dahulu masalul mukmini kamasalin nahlah wang mukmini lu diibarat 9 no coy tahun mulane wang mukmini gua mesti rukun Uang pokok Mukmin men ngarah urip duwe musuh mereka kabeh niku dianggap dulur kamasalin nah lah jadi uang emu meni diibarat noko ya tahun nopo sebabeh izah torot to to niku mie berenang diai tujuannya tawon mesti api gulo kali panjang dengan niki teng tambah beras tujuane apik. Nah, wa akalat akalat thayyiba. Taun nek mangan gak ngawur. Sing dipangan sarine kembang. Wong mukmin nek mangan gak ngawur. Senajan titik tapi nek halal gini iku sing dideleki. Senajan akeh tapi nek harum didohi, tapi niki rada abet umpama ana padhean pilih ndi sepuluh 10.000 halal karo 100 juta haram ga iso mbadi lho ngaten niki ga iso mbadi niku wabet kaya ngene niki dadi wa iza akalat akalat thayyiba taun niku nek mangan golek barang sing suci sarine buah-buahan ya sarine kembang Wa iza wada'at wada'at thayyiba tele etawan niku dhe suci jenenge madu kenek digawe tombo malah terus sehatis tawon niku mencok wit-witan sing gabrek gak bakal witwitan witan kabra iku rontok malah tambah kuat nek nih tawon nggih lan iki contoh siji kali